Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara ngecet di game ppsspp ya atau mungkin game psp dengan emulator psp ppsspp gitu. Dan uh, sebenarnya untuk ngecetnya gampang banget, tapi sebelumnya kalian harus siapin dulu kode yang mau kalian pakai atau mungkin cheat yang mau kalian pakai ya. Dan kalian juga harus siapin gamenya dan minimal saya saranin ya, saya saranin minimal kalian udah Launch sekali gamenya walaupun belum dimainin ya Jadi kan cukup launch sekali dan Kalian tutup lagi mungkin gamenya Tujuannya biar apa? Jadi biar file txt nya itu biar ke-generate Otomatis ya atau mungkin uh, Generate itu apa ya? Biar uh, Bikin otomatis jadi kalian sebenarnya bisa bikin gitu Dengan namanya dengan uh, Slus atau kode gamenya bisa Tapi saya saranin mending yang otomatis Karena biar gampang aja sih ya Dan kalian cukup klik kanan gitu ya. Kalau misalnya kalian udah jalanin gamenya kalian bisa cari ke games dan kalian cari di partisi mana game kalian. Apakah ada di uh, partisi C, D, F dan Z mungkin dan sebagainya gitu ya. Dan kalian bisa ke reason mungkin dan kalian cukup klik kanan gitu ya dan nanti akan muncul. Yang ada namanya cheats gitu ya Cheats di sini Dan kalian cukup klik yang edit cheat file Nah kalau kalian pertama kali kesini gitu Nanti nggak akan ada yang uh, tab cheats ini Nanti nggak akan ada nama-nama cheatnya Kalian harus masukin manual gitu kan Kalian bisa uh, ke back dulu Contohnya nih ya, saya tunjukin gitu Kalian kasih score disini Saya belum pernah masukin cheatnya Cuman saya udah launch gamenya Contohnya kayak gini nih uh, Cheats gitu ya Dan nanti akan kosong kayak gini Dan setelah itu kalian cukup klik yang edit cheat file gitu ya Dan kalian nanti akan Uh, otomatis gitu ngebuka untuk kode gamenya yang ini yang di atas ini gitu ya dan kalian cukup masukin chatnya dan untuk contoh chatnya kalian bisa langsung sebenarnya sih masukin dari Google ya kalian bisa juga dan sini uh, sini kita akan edit file-nya ya lah dan dan sini kita akan ganti dulu ya untuk ukurannya biar kelihatan juga sih ya. uh, di sini kita akan ke font dan di sini kita akan ganti ukurannya ke hmm, 36 alright sini kita akan melihat gitu ini contohnya kayak gini kalian nggak harus pakai kode dari uh, gamenya gitu atau mungkin sih sebenarnya ini untuk kodenya kalian harus masukin c1 kayak gini atau ya kayaknya sih c1 semua ya untuk kode cheat-nya cuman untuk uh, namanya gitu untuk yang uh, di sini kalau kalian lihat deh ya, disini cheats dan sini all cards uh, Seribu gitu di sini. Nah ini adalah yang C1 ini adalah judul dari cheatnya. Dan untuk yang underscore L ini adalah kodenya gitu kode cheatnya gitu. Dan kodenya bisa dapat dari mana bang? Gak bisa dapat dari Google gitu. Contohnya kalian cukup ketik aja nama gamenya. Misalnya Persona uh, Persona 2 uh, Innocent Sin eh, Innocent sin cheats gitu dan kalian bisa cari di sini mungkin klik aja yang mana aja biasanya yang paling atas atau yang kedua kalau nggak ada mungkin karena ini memang gak ada ya untuk ini ya saya lihat aja yang Facebook gitu. Dan nanti akan ada muncul di ininya gitu ya untuk uh, kode-kodenya gitu kalian cukup copy paste aja gitu, tinggal di copy kayak gitu aja dan kalian simpen di uh, sini gitu ya untuk di filenya. Dan nggak uh, harus pakai S ulus yang kayak gini gitu, nggak harus nggak harus pakai namanya sih, ya. cuman kalau kalian mau pakai silahkan. Kalau saya enggak dan nggak terlalu ngaruh sih, masih tetap bisa juga cheatnya, masih tetap jalan gitu. Dan uh, setelah itu kalian jangan lupa untuk Klik file terus save gitu atau mungkin cetarls untuk uh, shortcutnya gitu dan kalian cukup klik exit saja dan setelah itu mungkin kalau masih belum ada kalian bisa uh, kalian klik back dan kalian klik cheat lagi gitu dan nanti akan ada dan kalian pastiin kalian harus list uh, semua yang mau kalian pakai cuman kalau kalian nggak mau pakai ya tinggal uncheck aja kayak gitu ya dan uh, setelah itu kalian cukup back dan back dan ya eh, tinggal tinggal kalian jalanin gamenya gitu cuman tinggal kalian klik gitu kayak gitu dan udah gitu nanti bakal ada cheat gitu ya. Dan ini ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Tapi kayaknya sedikit tambahan ya. Sedikit tambahan mohon maaf nih ya. Mungkin bagi kalian yang masih bingung sama yang uh, cheat yang dari PPSSPP itu. Mungkin uh, masih bingung. Tapi menurut saya itu yang paling simpel Kalian bisa langsung ke folder PPSSPP-nya. Kalau kalian misalnya mau langsung gitu ya. Misalnya mau langsung uh, copyin gitu cheat yang kalian dapat gitu ya. .txt dari Google misalnya cheat-nya ada... Uh, semua gitu yang kalian hangga harus cari sendiri Kalian cukup cari filenya misalnya Atau mungkin kalian udah punya filenya Kalian cukup ke eh uh, folder PPSSPP-nya di mana? Di install-nya yang saya di install di drive D gitu ya. Di sini kita akan klik saja, kita akan cari yang mana gitu. Dan di sini kita akan klik yang Memstick ya, Memstick dan di sini kita akan klik yang PSP dan di sini nanti akan muncul folder paling atas ya. Kalau yang ada yang namanya B sih kayaknya B paling atas. Cuman di sini C gitu ya. Jadi C segitu kalian cukup klik dan kalian cukup cari namanya yang mana gitu. Cuman ya kalian aku cari gitu namanya. Jujur saya lebih enak nginput cheat dari Emulator PSP nya cuman kalau kalian misalnya lebih enak kayak misalnya kayak gini gitu ya, kalian cari ke foldernya gitu dan kalian cukup ya tinggal kalian ituin gitu ya tinggal kalian cari Atau mungkin tinggal kalian edit ya kalian bisa gitu ya cuman ya saya lebih enak kayak yang tadi dan itu udah spesifik ke file cheat gitu ke file .txt nya gitu ya jadi ya lebih gampang aja sih menurut saya yang Awal dan ini adalah yang kedua dan ini kayaknya cukup segitu dong untuk videonya thanks for watching bye bye